serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kabar pertama ini datangnya dari kapan lagi dangdut bersahabat ya ini menginfokan soal bunda Lesti Kejora Ternyata memang benar sekali persahabat Bunda Lesti, ini adalah salah satu juri yang paling ditunggu-tunggu di Dangdut Akademi 5. Wow, bangga nggak tuh persahabat ya Bunda Lesti, ini salah satu juri yang paling ditunggu oleh semua orang di acara Dangdut Akademi 5. Disimak di kalimat caption panjang yang dituliskan, Ajang pencarian bakat dangdut dari Indosiar akan segera hadir menyapa para penggemar. Dangdut Akademi yang kali pertama ditayangkan pada tahun 2014 lalu, kini telah memasuki musim kelima Dangdut Akademi 5 atau The Akademi 5 yang tayang setiap hari mulai selasa 28 Juni 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bicara soal The Academy, tentunya nama Lesti selalu melekat di hati para penonton setia. Juara The akademi musim pertama itu punya perjalanan karir di musik dangdut yang terus meningkat hingga saat ini. Lesti telah memiliki beberapa single hingga para pendukung militan yang setia kepadanya. Intip selengkapnya di Instagram Stories itu, persahabat. Masya Allah banget ya bangga, dan sekaligus pastinya kita merasa bahagia sekali karena Bunda Lesti selalu ditunggu penampilannya oleh semua orang, karena penampilan luar biasa selalu diperlihatkan, selalu disuguhkan oleh seorang Lesti Kejora. Simak juga di kalimat komentar, di sini banyak sekali persahabat tanggapan dan respon yang diberikan dari akun leslar kendari 01 situ menanggapi bismillah kalau ada bunda lesti kejora, begadang sampai pagi selalu diusahakan kesayangan leslar mendunia wow the best banget persahabat warga konohan selalu setia untuk mendukung apapun itu buat bunda lesti dan papa bilar Kemudian persahabat disimpan juga Ini ada momen spesial Masih di podcastnya Marcel bersama Bapak Bilar Kita memang gak bisa mampun banget ya Dengan pembahasan yang sangat luar biasa Kali ini Bilar menyampaikan Lesti itu termasuk yang bisa menyembuhkan perasaannya Ini juga kebanggaan untuk warga Konoha Luar biasa seorang Lesti Memang bener-bener orangnya penyabar banget, persahabat ya. Kita selalu salut kepada Lesti dan Bilar. Semua tangganya langgeng bahagia. Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya, persahabat, kita juga persahabat yang pastinya senyum-senyum sendiri saat menyaksikan miniseries Kulefas dengan Ikhlas. Lesti Rizky Bilar selalu menyuguhkan keromantisan, kemesraan, dan kebucinannya. Kali ini, persahabat, ya, momen KDI mini di-repost atau diunggah oleh akun Saberdoting Anus Kaleslar. Namun, salpok dengan kalimat caption yang dituliskan, nih, Kenapa atuh sayang senyum-senyum terus? Siapa yang waktu lihat ini sambil gigit ujung bantal? Wow, siapa nih, persahabat, ya, yang menyaksikan mini series KDI? Sambil gigit-gigit ujung bantal itu pasti Mama Leslar yang selalu baper ya melihat kebucinan idola kesayangan kita Masya Allah banget ya makin berharap banget ya mudah-mudahan Idola kesayangan kita ada film atau sinetron baru lagi Mudah-mudahan saja persahabat ya ada kejutan yang akan kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Mengenai film atau sinetron yang dibintangi langsung oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Kemudian, persahabat disimak juga. Di sini ada unggahan dari akun Instagramnya Bang Haris nih, persahabat ya. Kita mampir ke akun Instagramnya Bang Haris yang mengunggah foto sedang berada di mobil, persahabat ya. Dan kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Mimpiku dari dulu selalu bisa punya mobil cabriolet. Alhamdulillah sekarang juga masih mimpi kata Bang Haris ya. Tentu di persingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari Papa Bilar yang ikut menanggapi persahabat ya Papa Bilar di situ mengatakan dibilangin bayarin mobil gua aja katanya tuh. Dan di sini juga ada jawaban komentar dari Irena Junior 37. Emang udah dapat izin dari abang L katanya tuh. Wow persahabat ya mobil Papa Bilar. Ini rencananya mau dijual, katanya persahabatnya ditawarin langsung kepada Bang Haris Dan Bang Haris pun itu juga merespon Cincailah ya, tapi kata Bang Haris tuh, Masya Allah banget ya Kita tetap support dan dukung ya, apapun keputusan dari idola kesayangan kita Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, segala urusannya dan di postingan ini pun persahabat ya, tentu kita salvo dengan kalimat komentar yang tertuju ke netizen. Salah satunya persahabat ya, dari akun Instagram, Rachel Lafiel, disitu ngetik nama Syahrarez, nih persahabat ya Disitu mengatakan, apa sih lu ubur, ubur minum obat dulu biar nggak makin gila katanya tuh ya Kembali rame banget ya mengenai akun-akun netizen Yang selalu membuat heboh warga Konoha tetap sebagai fans sejati Kita harus selalu positif persahabat ya Selalu support Hempaskan Merkonah yang selalu mengusik Kita doakan saja mudah-mudahan mendapatkan hidayah nih persahabat ya Kemudian kita simak juga diunggahan Leslar Sik ini menginfokan nih persahabat ya bahwa siang hari ini bakal ada asupan vitamin bahagia yang akan kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilar tepatnya persahabat jam 2 siang akan disuguhkan lewat channel youtube Leslar Entertainment ini momen ketika bunda Lesti dan papa Bilar latihan menembak ini seru banget persahabat ya akhirnya vlognya muncul hari ini jam 2 siang jangan sampai lupa Selalu menyaksikan, selalu mensupport dan mendukung karya-karya terbaik dari tim LA dan Lesti Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabatnya kita pastinya selalu menunggu kejutan baik dan pastinya kabar-kabar bahagia dari Leslar. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.